Oke kamera siap. Oke itu kan ketiga putar sebetulnya. Satu, dua, tiga putar. Dan laras <tis> putar sebetulnya uh, satu, dua, tiga putar. <tis> berada di uh, kawasan waduk Kalimati mati guys, longrong kali mati. ini tempatnya berada di pinggiran kabupaten mojokerto guys, perbatasan antara mojokerto dan sidoarjo. di sini nanti loren akan mencari beberapa orang ya untuk loren tantang memutar sepeda dan jika nanti ada yang menerima dan ada yang berhasil maka loren akan berikan hadiah sebesar 100.000 ribu. oke okay? Masih aja Untuk mencari terkadang Agar tidak penasaran Untuk konten Loren kali ini Ikuti terus Sampai selesai Let's go Halo selamat sore jadi nih. Oh, iya. Oke ya. Aduh ngapain? Santai. Ini nongki ya tenang-tenang yeah. orang-orang ya. Yeah, iya. Yeah. Iya, <laughs> iya. Ini saya perkenalkan ini saya Moriglab. Untuk Dan dulu saya mau membuat dalam ya tantangan untuk tantang, gitu. kidul. Jika nanti berhasil, Anda Anda ini yang suka tangan saya mendapatkan uang Rp100.000. Oh. Mau enggak? Oh. Mau? Mau? Oh. Mau enggak jangan mau? oke okay, oke, okay. kalau boleh tahu nih dengan kakak siapa saja? ini? kakak saya, kakak Aizah ya kakak Aizah ini? kakak Putri ini? kakak Fitri ini? Ila kakak? Ailah Ailah dengan saya Loregenar Youtube Channel dan ini videonya, oke? Okay? langsung saya praktekkan langsung ya nonton, nanti praktekkan hingga berhasil itu sudah menjadi untuknya anda mungkin ya kami caranya kita tapi kan sudah saya praktekkan ya yang putarkan ya. ke bawah lihat perhatikan tangan saya nah di bawah kan ya lihat semua kembalikan ke atas lagi tahu tahu siap ya. siap rumah datangan dari luaran siap ya. siap ya. oke lakukanlah siapa dulu nih dari sana oh dari sana <laughs> dengan kakak siapa tadi? Aisyah kakak Aisyah, oke okay, pegang sitaunya sini gak? sini gak? sini gak? tapi pegang apa sih? Nah. masih memutarnya ikuti apa-apa dari saya ya dengan ketiga bentar sitaunya oke okay. maaf saya pegang enggak satu dua Sampai <laughs> Saya kembalikan ke atas lagi. Ya. Oke. Tapi mau menerima tawaran dari Luaran? Maka aja tadi. Coba sekali lagi. Barangkali sudah menjadi rezeki Anda. Mana? Oke. Jowes enggak Kalau kita ngomong bahasa Jawa mungkin kayak gimana ya? Asik kali ya. Oke, kamera siap. Oke. Itu kan ketiga. Putar videonya. 1 2 3. Putar ayo lagi, lagi, lagi lagi oke guys untuk kakak Aishan nya sudah menyerah ya. ini bukan bukan Loren yang Loren dari, tapi kakak Aisyah. Nah, kira untuk berikutnya tadi dengan Kakak Putri nah. ya. aja ya. siapa ya. dapat ya. ya, untung. <guluh> <guluh> Maaf ya. Uh, itu kan ketiga. Putar speedelnya Satu Dua Tiga putar <SILENCIO> Ayo, putar apa Siapa tahu dapat 100.000 loh. Ayo. Ayo. Apa Oke. Ya. Lah itu ya. Mau kan dapat uang 100.000 kan? Oke. Berapa dapat, Guys? 100.000. Lumayan, Guys. Mana tadi ya? Ini guys 100.000, Guys oke okay. dengan ketiga putar spidolnya. 1 2 3 putar, putar. oke, okay, putar, putar, oh, okay, putar, putar. Okay. ayo Ah. kalau tadi sudah orang kasih contoh loh ayo, ayo. Udah nyerah? Sudah. Udah! Nyerah guys! tentu kakak Fitrinya udah nyerah Katanya, ini ya kakaknya? Sulit ini ya? akan kan. Untuk pertantang kedua kakak Fitrinya sudah menyerah Ini berlanjut ke pertantang ketiga dengan kakak... Siapa tadi? Aila ya. Ayla ya, ya. ntar punya mobil ya. <laughs> Oke, okay. ya. Oh iya ya, ya. ini kakak Aila ah enggak enggak enggak ya? enggak, sama prokes okay. oh. tahu menerima tataan dari Loren Cedat? enggak tahu kami kalau berhasil memutar speedolnya dengan benar Anda mendapatkan uang Rp. 100.000 betul enggak putar pitulnya sesuai yang sudah diberikan doa oleh orang yang. Oke, siap kamera? 1 2 3, putar. cari yang besar mungkin, Ya. Ya, ayo. <tid> ayo, Ayo, Gimana, Oke, ini untuk sesi pertama, guys Mungkin untuk yang kedua kali kali uh, ini sudah menjadi rezeki kakak tadi kalian akan mencoba untuk mengejutkan tantangan yang kedua barangkali masih mau menerima dan lanjut yang kedua masih mau menerima kak? saya beri ke tempatan lagi mau mau? oke, maksud bagaimana kita guys ya? juga, masih penasaran guys gimana tadi, gak rambut gak tau, udah liat kan, teman di barat tadi tapi belum, belum dapat polisi ya ayo udah beres oke sudah siap sudah Oke siap gimana nggak bisa nggak bisa untuk Sakang. peserta tantangan kali ini memutar Spidol udah guys ketiga tiganya dan gagal mendapatkan uang seratus ribu dari Loren Jenar gimana kak tadi kak gimana tadi mungkin Kamping. Kamping. mungkin mungkinnya kak mana mungkinnya nggak bisa mungkinnya nggak bisa ya gimana tadi lihatnya kayak gimana? bisa atau gampang Banyak caranya tapi? iya, iya, iya, iya iya, iya, iya iya, kalau dijalankan, bisa ya? susah <laughs> nyamuternya <tuk> <tuk> ya? iya, bisa kemana masuknya gitu ya? oke, okay, oke okay. terima kasih sudah menerima tantangan memutar sepeda jari, orang, jari, jari itu, ya itu kakak, siapa tadi? Nah. baik ya, kakak Fitri, kakak Aila Taki hehehe <tuk> kalau ada pertanyaan juga jangan lupa. -lupa Oke. Okay? Terima kasih sudah ikut berpartisipasi di Ronaldnya Lauren Gelar. Stop. Oke. Okay? Terima kasih untuk partisipasi ya. Dadah. <tuk> Oke okay, guys, ini ada dua orang yang mau menerima tatangan dari Lauren Gelar untuk sebuah video. Uh, kalau boleh tahu dengan maskinya oke, yeah, ya. uh, untuk kedua masanya ini sudah mau menerima tantangan uh, dari Loren Dilar untuk membuka sebutong bagaimana hasilnya, untuk sebutongnya atau masih mau saya kasih tutorial yeah. Yeah, okay. Yeah. Yeah. Okay, ya, ya, kasih satu ya, ya, ya 1, 2, 3 1, 2, 3 oke, Ya. Ayo Andre, aku dulu. Iya, tenang tenang. Untuk memutar judulnya ikuti ya apa apa dari saya ikutan kolom cerita. Putar, ya. Yeah. Siap kamera? Satu, dua, tiga, putar. Ayo, ayo. Eh. Hei, eh, awal, ini gue, eh, siapa lagi, siapa sudah siapa <pigs>. oh lagi, Mau pulang lagi menjawab sekali lagi kan? Jangan, jangan, Oke dan nah, nah, untuk yang dua Tertanda yang dua masih tadi ya ar tadi kan <laughs> oh, sebentar Nanti di ketiga uh, Dan laran Putar segitanya Satu Dua Tiga Putar <hih> bentar-bentar, cari solusinya kayak gimana?